belum menonton, subscribe dulu channel youtube ini Terima kasih Halo, Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi bersama aku Uci Udah lama banget aku gak bikin video informasi untuk kalian Nah sekarang aku kembali lagi Dan membawa informasi yang bagus banget untuk kalian simak So, ditonton terus video aku sampai selesai Oke, okay, by the way, gimana nih Kabar perjuangan kalian, apakah udah berhasil atau belum? Kalau misalnya belum, jangan bersedih karena yang penting kita tetap ikhtiar terus sampai berhasil, sampai dipercayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku juga ngasih kabar nggak sedep juga sih, karena aku baru aja keguguran beberapa bulan yang lalu dan seperti biasa ya begitu begitu aja kalau misalnya hamil ya keguguran lagi. Nah ini tuh udah aku alami empat kali. Ya mau gimana lagi ya, kita harus tetap Ihtiar dan pasrah. Nah kali ini untuk meningkatkan kesuburan lagi supaya bisa hamil lagi, aku pengen uh, berbagi informasi ke kalian. Lama aku dapat kehamilan kemarin, aku tuh suka banget konsumsi madu untuk meningkatkan kesuburan. Nah, sekarang aku bakal kasih kalian rekomendasi madu kesuburan dan apa sih manfaatnya? Berdasarkan penelitian bahwa madu itu bagus banget dikonsumsi untuk pria maupun wanita karena khasiatnya yang sangat bagus banget untuk meningkatkan kualitas dari reproduksi kita. Madu ini sendiri bisa meningkat Kemampuan seksual dan kesuburan dapat merangsang ovarium juga Supaya beropulasi dan bisa meningkatkan kesuburan sehingga menghasilkan kehamilan Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada Jadi banyak banget penjualan online itu menjual berbagai macam madu Tapi kali ini aku bakal rekomendasiin kalian madu yang benar-benar bagus dan tentu saja testimoninya enggak sedikit, udah banyak banget bahkan kelas artis nih pakai madu penyubur ini, kali ini kita bakal bahas apa sih uh, keistimewaan dari madu ini sehingga bisa menarik banyak orang untuk menggunakannya dan mendapatkan Hasil yang luar biasa, aku juga merasakan itu Dan sekarang aku bakal kasih tahu kalian Apa sih khasiatnya dan apa sih kok bisa bikin sesubur itu Sehingga mendapatkan kehamilan Tara, ini dia madu kesuburan yang aku rekomendasiin buat kalian Bahkan artis pun kan pake ini Ini tuh bener-bener banyak banget testimoninya Aku juga udah nyoba dan alhamdulillah ini berhasil Jadi semoga aja kalian juga tertarik untuk nyoba ini madu Nanti aku bakal tempelin Link pembelian sama link Supaya kalian lebih mudah untuk menemukan produk ini Caging dari Madu Amils ini Dia tuh terbuat dari plastik Tapi nggak gampang pecah Dan dijamin banget aman nggak bakal tumpah-tumpah pada saat pengiriman pengemasan produk ini juga udah terdapat expirednya, ada barcode nya, ada lambang badan pomnya juga dan yang pasti ini tuh udah halal ya teman-teman kalau untuk pengemasan ini tuh bener-bener terjamin banget nggak bakal pecah nggak bakal tumpah karena di dalamnya juga ada penutupnya lagi dan di bagian tutupnya itu udah tersegel dengan baik for your information ini tuh nggak boleh diminum anak di bawah umur 2 tahun dan ibu hamil ya guys sama satu lagi nih guys, ini tuh nggak boleh diminum secara terus menerus Tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu secara terus menerus Tetapi dapat digunakan kembali setelah penghentian selama dua minggu Nah terus kalian boleh dilanjut minum Nah bunda-bunda, Madu Amil ini adalah sebuah brand Dimana dia itu memiliki khasiat untuk membantu meningkatkan kesuburan pria maupun wanita jadi ini tuh benar-benar bagus banget buat kita yang sedang program kehamilan karena khasiat yang terkandung di dalam madu ini benar-benar bagus banget. Beberapa madu yang udah aku coba, tapi madu yang ini tuh yang benar-benar membuat jerih payahku tuh berhasil gitu. Walaupun belum berhasil hamil lama, tapi alhamdulillah aku udah ngerasain. Nah, untuk madu Amil ini benar-benar Uh, detail banget ya. Jadi, kalau misalnya kita mau program kehamilan, tuh nggak cuma istri, suami juga. Jadi, di sini tuh ada dua madu, mana fungsinya? Itu yang warna pink ini untuk perempuan, atau untuk istri yang warna biru ini untuk suami. Jadi, ada dua varian yang bisa kita konsumsi bareng sama suami. Nah sini aku bakal bacain komposisi dari madu amil ini Yang pertama itu perwoceng Nah tanaman perwoceng ini fungsinya tuh untuk meningkatkan kejantanan atau meningkatkan kesuburan Pokoknya wanita maupun pria yang mengkonsumsi perwoceng ini bisa meningkatkan stamina juga Kemudian yang terkandung di dalam madu ini ada juga nih jahe merah Dan manfaatnya itu memiliki kandungan arginin Yang memiliki fungsi dimana untuk memperlancar peredaran darah secara tidak langsung bahwa jahe merah ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah yang ada di rahim nah jahe merah yang terkandung nah, dalam madu ini membantu mengirimkan pasukan oksigen ke dalam rahim dan ovarium sebagai tempat pembuahan atau sebagai tempat sel telur kandungan yang ketiga ada madu tentu saja ya karena ini kan sebuah madu penyubur dimana di dalamnya itu terkandung berbagai macam campuran dengan khasiat untuk meningkatkan kesuburan nah madu ini sendiri seperti di awal video ini karena madu itu bagus banget untuk dikonsumsi pria maupun wanita untuk meningkatkan kesuburan karena kandungan yang ada di dalam madu itu benar-benar bagus banget untuk meningkatkan kesuburan pria maupun wanita sehingga meningkatkan kualitas sperma sama sel ovarium pada perempuan Kemudian yang keempat adalah kandungannya ada pasak bumi. Siapa sih yang nggak tahu dengan pasak bumi? Pasti tahu banget lah, apalagi kaum pria ya pasti tahu. Nah, kalau pasak bumi ini fungsinya itu untuk meningkatkan stamina tentunya dan meningkatkan kesuburan juga untuk memperbaiki kualitas dari sel sperma maupun sel ovarium. Kegunaan yang terakhir adalah tanaman pegagan. Nah. Tanaman pegagan ini banyak banget manfaatnya dan ini tuh benar-benar bagus banget untuk dikonsumsi. Manfaat dari tanaman pegagan ini sendiri yang pertama untuk melancarkan peredaran darah. Manfaat yang kedua adalah menjaga fungsi otak, meredakan nyeri sendi, atasi insomnia dan atasi stres. Dari yang udah aku jelasin tadi gimana guys? Kalian tahu kan gimana istimewanya ini madu amil? kalian wajib coba deh karena di dalamnya itu udah terkandung semua zat-zat dan tanaman-tanaman yang benar-benar berkhasiat untuk kita konsumsi menjadi satu meningkatkan peredaran darah di rahim dan bisa meningkatkan stamina bagi pria supaya nggak gampang capek supaya nggak gampang lelah gitu kan jadi bisa dibantu dengan konsumsi madu amil ini. Apalagi nih buat kalian yang suami istrinya bekerja pasti tuh capek banget kan Butuh banget stamina jadi kalian bisa nih dibantu dengan mengkonsumsi madu amil ini Karena semua jenis tanaman yang sudah terkandung di dalam madu ini Ini tuh bisa meningkatkan kesuburan pria maupun wanita Sehingga kita tarik kesimpulan bahwa manfaat dari madu amil ini banyak banget Nah, untuk manfaat dari madu amil yang perempuan ini atau untuk istri ini adalah mampu untuk menguatkan dinding rahim supaya nggak gampang keguguran. Nah, kayak aku tadi, kasusnya aku harus konsumsi madu ini supaya untuk membantu meningkatkan uh, kekuatan dinding rahim aku, kayak gitu. Terus, buat kalian yang haidnya tuh nggak lancar atau tidak teratur sama sekali, nih, kalian bisa minum ini karena manfaatnya juga untuk... Melancarkan siklus menstruasi yang tidak lancar, yang terakhir tentunya madu amil ini bagus banget untuk tahkan kata-kata netizen yang sering bertanya "kapan hamil" gitu kan ya, karena kita tuh selalu dijudge mandul sebagainya dan sebagainya lah gitu. Jadi, kita harus patahkan bahwa madu amil ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kesuburan dan bisa mendapatkan buah hati, amin insyaallah, yang sabar buat kalian semua ya, sama aku juga tentunya saja untuk mengatasi kemandulan pada perempuan atau misalnya punya masalah di dalam rahim nih madu amil bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel atau zat-zat yang rusak di dalam tubuh kita atau di dalam rahim kita kayak gitu, jadi bisalah kalian untuk konsumsi ini siapa tahu bisa berhasil. Dan untuk madu Amil yang warna biru ini adalah promil untuk ayah atau untuk pria dan manfaatnya juga bagus banget untuk pria buat para calon ayah yang sering sibuk, capek gitu kan. Jadi kalian bisa dibantu untuk mengkonsumsi madu ini untuk meningkatkan stamina, enggak gampang capek dan sebagainya. Terus ini madu bagus juga untuk meningkatkan Irah seksual gitu ya jadi kalau misalnya biasanya kalau capek atau terlalu sibuk stres nah biasanya ada terjadi penurunan irah gitu jadi kalau misalnya kita sedang capek karena ini tuh bisa meningkatkan stamina otomatis Kau. untuk gairah seksualnya itu juga akan meningkat saat yang terakhir adalah ini tuh yang ditakutkan oleh kaum laki-laki yaitu disfungsi ereksi atau disebut juga dengan impoten. jadi untuk menghindari uh, masalah itu nggak salah kalau misalnya uh, untuk para laki-laki mengkonsumsi madu ini supaya untuk menjauhkan dari hal-hal yang kita takutkan tadi Madu Amil sudah badan pom, jadi aman banget. Kalau misalnya kalian pengen dapat yang original, kalian harus klik di marketplace yang sudah aku tandain ini ya guys. Langsung beli di officialnya aja. Gak cuman masyarakat umum aja yang pakai. Ternyata artis papan atas pun juga pakai Madu Amil. Pendongkrak program kehamilan mereka, kayak Aurel Hermansyah, terus ada Saskia dia Mecca, Ashanti, terus ada juga ustadz-ustadz gitu loh dan ada juga nih selebgram kayak Alfi Saga sama istri, mereka tuh udah menggunakan uh, madu amil ini untuk program kehamilan so aku juga sebenarnya kemarin itu udah berhasil kan hamilnya dan aku tuh udah bercita-cita pengen kasih testimoni berhasil gitu tapi sayangnya aku tuh nggak jadi untuk uh, menshare pengalaman bahagia itu karena cuma sebentar. Jadi kalau bisa kalian kalau awal-awal kehamilan gak usah dibesar-besarkan. Nanti takutnya kena ain ya, teman-teman. Jadi dijagalah. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda atau misalnya kalian udah hamil, pokoknya kalian harus dijaga bener-bener. Nggak -bener. usah di apa namanya diributkan atau dicerita-ceritain ke orang-orang. Karena kita harus menjaga uh, kehamilan dini ini dari ain karena itu tuh bisa menyebabkan kita keguguran karena Entah itu karena iri dengki atau ya taulah ya manusia Kita nggak pernah tahu entah di luar sana ada yang tidak suka Atau ada yang tidak senang lihat kita bahagia Kan garis ada salahnya kita menjaga diri kita dari ain oke, okay, begitu aja video aku kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semuanya thank you banget buat kalian yang udah mampir ke channel youtube yang sederhana ini semoga buat teman-teman yang udah nonton ini tuh berfaedah ya terus terus channel youtube ini supaya semakin berkembang supaya aku semangat gitu untuk upload videonya bahkan buat kalian yang sama-sama berjuang sama aku, aku doain semoga kalian cepat cepet hamil insyaallah, entah itu di bulan depan atau bulan depannya lagi kalian hamil, amin ya rabbal alamin Uh, aminkan doa ini semoga kita Cepat diberi ngomongan Amin ya, kepala so, Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye